Sebaliknya waspadai jika harga GBP USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.31207 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.31588. Sekian analisa forex untuk tanggal 30 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212